ini ini muter-muter mau nyari apaan? Wah, adik ketemu Masuk masakan. <yik> <yik> yang mana? <yik> yang mana? Yo. yang mana? Jadi bagus deh. Ini. Coba lihat. Coba mau lihat. Ini. Adik ah, mau itu aja. Aku mau Oh Eh, yuk... so oh, yeah. okay. Okay. Okay. jangan nanti adiknya takut Oh popit, itu mainannya dibongkar kita unboxing mainan tuh nggak bisa ayo buka bukain pak main oh, ini ada pizzasnya ada burger ada oreo